Setiap komponen spell memiliki siklus hidupnya masing-masing, atau lazim disebut sebagailah Cycle komponen. Dan di ada empat siklus hidup yang berlaku, yang pertama adalah on mount, yang akan dieksekusi ketika komponen berhasil di-render. On mount ini akan sangat sering kita gunakan, terutama ketika kita berurusan dengan per API. Kemudian ada on destroy, yang akan dieksekusi setelah komponen dihancurkan atau di-destroy. Kemudian ada dua lagi yaitu before update dan after update yang akan dieksekusi tepat sebelum dan sesudah DOM berhasil diupdate. Mari kita lihat cara penggunaannya. Yang pertama, kita lakukan import terlebih dahulu dari library spell baik on mount, on destroy, before update dan after update. Kemudian kita coba lakukan console log saja. Sederhana seperti ini. Dan ketika kita save jika kita lihat di browser atau kita refresh sekali lagi, maka urutannya adalah before update, kemudian mount, dan after update. On mount hanya akan muncul sekali saja, jadi misalkan di sini kita upload, artinya dia akan melakukan update. Maka yang muncul berikutnya adalah before update dan after update, sedangkan mount tidak terjadi lagi, dan kita akan memanfaatkan dua life cycle komponen ini untuk melakukan pembacaan data dari local storage dan penyimpanan data ke local storage ketika data berhasil atau DOM berhasil diupdate oke okay, kita lakukan untuk save data dulu ke local storage jadi di sini ketika berhasil diupdate kita akan panggil local storage dan kita set itemnya dengan nama entries dan isinya adalah dalam bentuk string saja jadi Entries kita akan kita convert menjadi string dengan JSON string 5, sehingga setiap kali upload terus juga bikin baru dan lain-lain. Ketika berhasil diupdate, dia akan menyimpan datanya ke local storage sehingga menjadi persistence. Ketika pertama kali di render, kita juga akan melakukan pembacaan data dari local storage. Jadi, di amount kita akan menambahkan pengambilan data dengan local storage dengan get item dengan nama yang sama yaitu entries kemudian kita parse sehingga menjadi bentuknya adalah array of object dan kemudian kita assign ke entries sehingga datanya akan dibaca dan dimasukkan ke state yaitu entries selanjutnya entriesnya akan kita kosongkan saja menjadi array kosong dan apabila belum ada data sebelumnya misalkan pertama kali tentunya entriesnya nya 0 maka kita akan return array kosong sehingga aplikasi kita tidak terjadi error dan ketika kita save sekarang datanya kosong karena storage masih kosong karena baru ya dan kita cek dulu local storage nya ada di tab application dan kita lihat local storage di sini entrisnya baru kosong. Sekarang kita akan coba masukkan data yang baru. Maka sekarang entriesnya sudah ada dan apabila kita refresh maka datanya tetap persistence. Kalau kita upload 50 dan seterusnya datanya tetap persis. Sedangkan untuk mendemokan on destroy, kita bisa membuat form new ini ada tombol untuk men nyembunyikan ataupun menampilkan form ini kita akan buat buttonnya terlebih dahulu kita akan buat di header saja lalu kita akan ubah sedikit headernya dengan menambahkan div left dan div right left untuk logo right untuk toggle dan di left ini kita akan tambahkan H1 yang di sini lalu kemudian untuk yang di right kita akan tambahkan button yang memiliki event on click yang akan Memantik sebuah fungsi toggle form yang akan kita buat nanti di app教學, berarti kita export LED toggle form dan kita ke app. spell di sini di bagian New, kita tambahkan toggle form adalah. Toggle lalu kita buat sebuah state baru show form untuk inisialnya adalah false dan kemudian kita bisa buat fungsi yaitu toggle form di sini yang akan mengembalikan ingkaran dari show form jika false menjadi true dan jika true sebaliknya menjadi false sedikit kekeliruan toggle form ini bukan di new melainkan di header dan new form hanya akan muncul ketika show formnya true kita bisa menggunakan if disini atau kondisi dan jika show formnya false maka new formnya tidak akan muncul cek dulu hasilnya di sini sudah ada button dan batannya mau saya samakan saja dengan yang ada di list. Kita cek list di sini ada button. Dan button ini kita buat global. Jadi kita taruh di global CSS saja. Button save dan buttonnya sudah mirip tinggal kita tampilkan satu baris. Kita ke header kita tambahkan style dan header adalah display nya kita agak besarkan sedikit, mungkin ya, ini dan ketika kita klik maka formnya muncul, dan ketika klik lagi formnya akan hilang. Nah, sekarang di new kita bisa tambahkan seperti tadi. form-on-mount dan juga on-destroy form-on-destroy so, app dan berbagai konsolok di ini, before update kita tidak perlukan, on destroy juga kita tidak perlukan on mount console kita hapus dan ini juga kita perlukan kita hanya butuh on mount dan after update sekarang, kita bisa cek untuk on destroy kita lihat di console, sekarang kalau kita klik, maka on mount nya muncul, dan kemudian kita klik lagi, maka OnDestroy-nya terpantik, dan seterusnya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang siklus hidup komponen di Svelte. Apakah sudah cukup pembahasan kita tentang Svelte? Atau mau lebih lanjut lagi? Boleh dong diberikan umpan baliknya di kolom komentar. Sampai jumpa!